Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Buton, channel yang terkhusus memburu aplikasi-aplikasi atau sebuah website yang terbukti membayar. Oh ya, teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe ya, supaya channel kami semakin maju dan semakin memberi edukasi-edukasi kepada teman-teman semua untuk kita selalu berpikir positif bahwa kita bakal berhasil tanpa kalian semua saling support saya pribadi nggak ada apa-apanya tanpa bantuan kalian untuk subscribe tanpa kalian bantu untuk komen, channel kami nggak maju. makanya saya mohon kalau teman-teman singgah di channel kami, kalau teman-teman udah melihat video kami, tolonglah subscribe, like dan komen. oh ya di sini saya bakal memperkenalkan sebuah website yang lagi booming Yang lagi dibicarakan semua orang Dan kebetulan pula Saya sudah mendaftar di website ini Dan sangat mudah Dalam pengerjaannya Sangat mudah Dan nilai nominal Dolarnya pun cukup tinggi Minimal penarikannya 200 dolar Ayo kita bareng-bareng mereview saya Bapak Bapak masuk ke websitenya Sebentar. Nah ini udah, udah masuk tinggal login Nama websitenya mjob dan di sini saya tadi udah mengerjakan dua pekerjaan ya tinggal nomor tiga nih sama sih pekerja pengerjaannya kita skip iklannya kita tinggal masukin email yang kalian daftarin di situs ini terus di subscribe new klik dan kita klik lagi yang complete klik kita berhasil ya dan kita masuk ke nomor 4 sama pengerjakannya bentar kita skip iklannya. kita masukin email yang didatarin di situs ini langsung kita klik yang subscribe new terus kita klik yang complete ini sukses complete ya kita masuk ke nomor 5 itu pun sama kita masukin email yang terdaftar di situs ini kita klik yang komplit sukses kita kontrol lagi kembali ke nomor satu takutnya masih belum sukses udah sukses nomor dua udah sukses. Nomor 3. Kita kembali lagi, masukin email kita yang didaftarin. Kita subscribe new. Kita klik yang komplit. Sukses. Kita kontrol lagi nomor 4. Sukses nomor 5 sukses kita kontrol lagi kembali ke nomor satu sukses nomor dua sukses nomor tiga sukses dan saya udah mendapatkan di website ini 127,69 dolar kita coba ke withdraw dan penarikannya pun sangat mudah pakai akun PayPal pakai akun Amazon, Skrill, Pioneer dan disini saya seharusnya kalau emang udah cukup saya bakal mencontohkan cara withdrawnya pakai PayPal karena saya hanya punya akun Paypal. Coba teman-teman daftar di situs ini. Mudah-mudahan jadi jalan kalian semua menjadi maju. Dan website ini sangat-sangat aman ya. Tidak kita tidak perlu top up. Ini website gratis-gratis. Ya cukup sekian dari review kami. Mudah-mudahan review ini menjadikan edukasi edukasi untuk teman-teman mencari tambahan di dunia internet. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf atas atensi atensi Saya untuk memperjelas website ini, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, supaya semakin maju channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.